Jadi ini paling angel. Sejarah ini makrifatullah ya apa? Menetapkan Allah dengan sifat yang memang Allah bersifatan dengan sifat itu. Dan Allah kita keluarkan dari tuduhan-tuduhan atau wahem-wahem atau pikiran-pikiran salah yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok yang sah, salah. Mesti rungkak nontonan, bingkak dati wali. Jadi wali apa dati ulama? Jadi wali yang ulama. Jadi wali sing jalur bahasa Indonesia. Harus pernah wali bahasa Indonesia. Ya, Beberatus ratus aman yang gunung dihen, kamilah detikin gunung itu lho pemilah sini garis gampang di cara mau buler roh wali konkluyar, klu skoro bone gunung gampang di anik daerah eh gampang di gunung gak gampang dih, wah menyolongi pelem balo wali, malah menyolongi pelem wali kok nyolong pelem, wah makomnya stuer kape mil kun nilah, wah, ih, iya, iya,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 sehingga orang soleh itu tidak cukup makanya orang sholeh kalau tidak ada ilmu kemungkinan jadi wali itu kecil karena pasti dia punya satu kesalahan besar dalam nyifati Allah orang kok mungkin pasti punya kesalahan besar dalam nyifati Allah di hadis Muslim sohail Muslim termasuk hadis sohail itu ada riwayat unik ya buat unik betul ada orang itu sujud ke misbah, ya sujud betul kepada Allah dia sujud diinjak sama pemuda tanggane si pemuda ini canakalan ah sujud ramadhan untuk dua pokoknya diinjak Si soleh ini terus marah, saya ulang lagi si soleh ini marah, terus dia bilang kiri, fa Wa la yakfir wabulak. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Katanya pakai Allah loh ya, bukan bukan saya tidak mengampuni kamu. Kalau itu malah bagus. Utamuni janjok gue malape. Kakek aneh gue malape karena di atas namakan dirinya. Tapi dia sumpahnya wa wohi layakfir Demi Allah, Allah tidak akan maafkan kamu. Ada kata Allahnya saat itu juga Nabi di zaman itu saya ulang lagi, Nabi di zaman itu memberi wahyu ke Nabi itu Allah memberi wahyu ke Nabi itu Kulliha dal al abid Mangdalladhiya ta'ala aliyya Allah akhfiru dunuba Mangdalladhiya ta'ala aliyya kata Allah, Allah tersinggung katakan ke pemuda yang ahli abid itu bagaimana mungkin dia mencatut nama saya hanya dengan status saya tidak bisa maafkan seseorang tidak bisa yang nginjur dia saya maafkan dan dia ibadahnya tak lebur kosongkan tak habis makanya kelompok kelompok yang ekstrem itu mikir mau Allah kok karpet dib Misalnya Ruhin mangkel no aku adalah ngajine biar aku terus aku mangkel ken Allah bakalnya burukku lo bagaimana saya bisa mencatat sifatnya Allah hanya tidak memaafkan memangnya saya Allah kan tersa Allah yoy azizumaya saya waifulru nggak bisa kamu nyifati Allah hanya sepihak sesuai kema kemarahan kamu lecantam ini saking ngamuk, eh demi Allah, Allah enggak memaafkan kamu loh Allah kok mau disifati disafatirah memaafkan, padahal Allah bisa saja atau mendingan ini, juan uang, kok fase kayak ngono, ngidak-ngidak aku atau tarung menisan mereman lah tapi ini kan kita nyifatih Allah, nyifatih Allah kok ngono itu biye kan dong tuh sama, -sama nggak boleh kita tetap nyifati Allah kama wasofahubi nafsi fil Quran Allah nyifati dari bi yakfirul maysa wa yadribu maysa saya sudah Allah selamanya akan kadang yakfir akan kadang yadrib dong ya nggak bisa kamu benci seseorang terus Allah mesti ingatnyak sadia nggak bisa paham ya lah, itu artinya apa sing darani makrifat kamu nyifati Allah sebagaimana sifat yang semes Nah, supaya aman gimana ya? Nasifullah bima wasofabihi nafsah fi kitabihil karim. Kita nyifati Allah sebagaimana Allah mensifati dirinya di Quran. Kalau tadi kan anak muda yang sujud tadi kan dia nyifati Allah dengan marahnya. Terus Allah disifati La yaghfiru abadhan. Dan gak akan memaafkan selamanya. Ada nggak sifatnya Allah seperti itu? Nggak ada. Artinya yang ada adalah wa yu'adzibu mayasah. Nggong soleh-soleh kudu elim. Wong soleh ku akuane ngene iku. Mun Islam sing sok ekstrem-ekstrem, sok bener dhewe itu, nang ngono anggere musuhe layak fir. Tu apa-apa. Mulane koyo kula masya sampean ngajine wis ngene iki ra iso ilmu ora manfaat. Ora iso. Iso wae Allah maringi manfaat. Gara-gara rapati alim anggon papua sedekiya. Ya kerap pengin papua ning Jawa disindhak Gus Pak. Bidah. orang apa-apa masalah. Allah ya seneng ae. Pinter bisa nyari tempat, tidak bisa jadi mufti Neng MUI Indonesia, Neng Korea, barang nge-wardus. masalah. Gue nanti ketemu mufti, nih, Teng. Sebaya lagi, keluarnya mufti, loh, Gus Adi, nge-wardus, tapi Teng Korea, Gus. Tadi, wah, <laughs> materi -ma <teknologi>. nopo, Gus? <laughs> Gua hujan nggak opo ke zaman mufti ikhlas di Swargo, angon berdus ikhlas tuh, Swargo, semari Swargo orang mufti ini ikhlas yang, wah yuk cocok rancok, iya empat maning untung naku ya, empat maning untung naku ya biar menjadi rancok, iya. Lu pikirnya kue mufti ya golek ridani Allah, angon berdus golek, ya wes, kue lagi rukun biku ke allah ya golek ridani Allah, dinang mire yo golek ridani Allah, berhindari konflik ya ibadah. <tors> <tors> <tors> Dar <rumah> bentrok pergi, <tors> Jadi Allah tuh gak suka kalau disifati sesuai seleranya yang ifati itu gak suka. Coba orang Yahudi, nahnu Kita ini kekasihnya Allah, gak mungkin disiksa. kau <tors> <tors> Ketika orang Mukmin mengklaim ahli swargo, tapi kurang ibadah, Allah ya duka artinya tidak hanya orang Yahudi Nasrani ketika kamu membayangkan masuk swargo tanpa amal soleh wahyudu ya kau tilka amani yugum ya duku coba nabi kalau duku be wong moment al kays mandana nafsa wa alim lima wa amila lima batal tapi wong sing goblok adalah dosa neakeh wa tamanna alam wah al amani tapi khayal ini oh wah duh kayak gue nih labe ratong ayal jadi wahyudu ratong ngayal bu swargus buka urep Bar ngaji mau sening ngobrol oh, kelata sebariku kan, kan, kancanan tukar tukeran nomor, jamin gak penting swarga ngerokok gak penting penting relasi. Ah <laughs> <laughs> meten meten nanti murid tuh ya, samet samet nanti Yesus ngaji sabar, pokoknya nanti murid ngaji sabar. Aku orang tahu, roh, diskusi cocokan makna mau gue coba mana nih, aku orang tahu. Agar <laughs> <laughs> diskusi, gue mesti tuker tukar-tukaran apa? ABB kenalan burung tahu keterucut roh mau ke suami aneh apa Berkat apa gerones tak kok hm, lagi makro malah DP Allah karib ya wah ya wah ah meten meten nulis tapi ngono nih umat yang Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam sekitar KPU titip ping rumah umat yang ganjeng napis kulos rido sakrida ridan kalau de guru mbak de sabar de bapak, kulau sabar ibu ipu, kulau santri ge sabar bah kulau rian ngerumat santri ge sabar. nasihati kulau de tadi kiai rumusai situ, ngempet. Oh, senurut orang wong wong hati, suko ngempet. Ngeongkong ngeskulino ngeskulino, ngeskulino, ngeskulino, ngeskulino, ngeskulino, ngeskulino, ngeskulino, ngeskulino, ngeskulino, bener. ngeskulino, pertama ngeskulino, ngeskulino, ngeskulino, ngeskulino, model ngeskulino, ngeskulino, ngeskulino, ngeskulino, ngeskulino, ngeskulino, ngeskulino, ngeskulino, ngeskulino, ngeskulino, ngeskulino, ngeskulino, sujud diinjek orang lain terus dia bilang Allah tidak akan maafkan kamu ternyata Allah tersinggung karena hanya disifati sepi Allah tetap bisa yakfir bisa yu'adrib ya sudah seperti itu kira Allah nyifati Allah sepihak nurut emosimu tidak bisa tetap Allah dengan otoritasnya yakfirulimai yasa ya sudah Allah tetap sebagai Allah lagi kadang-kadang mengsholah kurang ngaji Nah, ini kalau ini rawa, ini budaya, malah kok kalau masuk sampean nyurawani, iso wae garo kae bodho yo malah tok ditendi. Akhireng yai ning Kore ya ini nges diri wis kompetisi di Jawa ketat lenser. <laughs> Enggak apa-apa. Enggak -apa. masalah. Yo jelas ora masalah yo. Yes, Nggih, syukur. Dadi sing garani isbatul haqqi alamahu mahwa 'alai kharijan angulli mauhum lah ulama ahli sunnah itu pinter daripada pemikir di diantara sifat yang dikenalkan ke kita pemuholafatul lil hawadisi pokoknya allahu rakoyok mahlo daripada ke potensi apa salah ya sudah nak nyifati allah piye. sifat kamalat sifat sing sempurna sempurnolan allah bersifatan kabu muhulafatul lil hawadisi itu pinter ya ahli sunnah wal jamaah ben aman no ben aman dan kira bayang, no, allah tu kayak apa mereka muhulafatul Rehawatisme